Jo, anterin flash disknya ke rumahnya Mas Nando dengan selamat ya Ini file berharga banget, kamu terbang dengan baik dan ya selamat, oke okay. Udah aku backup Yang tadi kerjaan Aku kirim ke rumah ya Biar bisa langsung diedit Sama kamu Oke Aku kirim lewat udara ya Ya dikirim sama Joe dong Kayak ditunggu di rumah ya Nanti Joe bakalan terbang Bawa plastiknya sama gendong kamera GoPro-nya. Oke. Okay. Yo, ini di rumah ya. Oke. Okay. ...nya ke rumahnya Mas Nando dengan selamat ya ini file berharga banget kamu terbang dengan baik ya selamat, oke? Okay? Nah, barusan aku ditelepon sama kawanku namanya Tamil. Nah, dia partner kerjaku di sini, jadi dia juga editor juga. Barusan dia tadi telepon uh, mau kirim uh, flash disk pakai merpati karena dia bawa merpatiku satu. Karena memang kita udah janjian nanti kalau filenya udah selesai di copy, udah selesai diedit, kirim aja file mentahnya dan. File jadinya lewat flashdisk. Nah, kalau file mentah itu kan gede banget, mau diupload Google Drive nggak kuat di Jogja internet masih jelek ya. Nah, akhirnya dia kirim pakai flashdisk. Dan dia tadi telepon mau kirim pakai si merpati putih yang dia bawa. Nah, merpati putih itu nanti pasti akan kembali ke rumah ke sini ke markas MDRI Nah, kerjaan kita kan videographer Ini aku juga sambil edit ya. Nah, nah jadi uh, kita lihat merpatinya udah nyampe belum? Karena ini tadi setengah jam setengah jam yang lalu, harusnya setengah jam tuh si Merpati sudah sampai cuman masalahnya, si Merpati putih ini itu dia belum pernah bawa GoPro dan terbiasa sudah pakai harness, sudah terbiasa tapi belum pernah bawa GoPro nah ini sementara dia bawa GoPro dan bawa flashdisk nganter file ke sini kita lihat dia sudah sampai kandang atau belum, oke okay, kita ke sana ya oke okay, ini kita mau lihat, si Merpati sudah sampai belum nah ini aku mau kenalin dikit nih. Di sini ada banyak calon-calon merpati freefly. Wah, ramai ya ini masih piye-piye semua yang dilatih. Hmm. Ini merpati pos yang memang nggak boleh keluar karena dia untuk ternaan ya. Hmm. Oke kita lihat kandangnya ada di sana. nah Ini markas kita tempat untuk kita nongkrong-nongkrong ya. Nah asik kan? Nah itu merpatinya di sana di dalam kandang yang itu kita lihat sudah ada di dalam, belum dia nah, itu udah pulang nah, ini si perpati putih yang dibawa Mas Tamil, oke okay. gopro masih nempel ya dan ke terlihat tuh flash disknya ada di belakang oke, okay, kita ambil flash disknya ya hmm. oke, okay, ini kita mau tangkap perpatinya halo halo, halo halo, Pecah dia. Ya ini kelihatan ya si merpatinya, GoPro-nya udah nggak ngerekam karena baterainya mungkin udah habis dan ini flash disk oke, kita ambil flash disk nah, ini flash dan GoPro-nya akan kita lepas ya aku bawa gunting nggak? ah, aku bawa gunting ini ini GoPro-nya mau kita lepas sekalian biar nanti kalau di total-total malah rusak ya oke kita lepas sekalian GoPro-nya oke nah kamera GoPro-nya udah dilepas, si Merpati sudah nggak bawa apa-apa, bawa saja kita ambil flash disk dan GoPro-nya oke, terlancar, sudah lancar, kita bawa flash disk sama GoPro-nya kita mau cek filenya, kalau Mas Tamil benar-benar sudah selesai ngedit atau belum dan kita juga akan, aduh, dan kita juga akan cek uh, footage si Merpati Post bawa flash disk terbang sampai sini sampai masuk kandang, oke yuk Yeah. Please tell me that I can't, that I won't That I fail, that I'll never make it out and never one wrong, I won't stop to the top So you better back off again get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out Never heading south, I'll be spreading out Call it word mouth, can't put me down I'll be getting loud, you can never it douse Know what I'm about, have your fucking clout If be raining out, I keep making sound Go another round, bitch I'm legend bound Can't stop me now Take loss, I make shots, I miss lots I tell you get big boxed You get yachts, you swing lots And pop off a big shot How you done chasing? Got big dreams, bigger things impatient Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it I don't give up quick, I don't give up shit I won't give up this Cause I know that I want it Know that I'm on it, I'll make it I promise